Isu hengkang Cristiano Ronaldo dari MU, sang istri ungkap ingin kembali ke Madrid. Georgina Rodriguez, istri dari Cristiano Ronaldo, dikabarkan menjadi faktor pesepak bola asal Portugal tersebut untuk hengkang dari Manchester United. Cristiano Ronaldo diisukan hengkang dari Old Trafford musim panas ini setelah tidak menghadiri tur pramusim setan merah di Thailand dan Australia. Menurut surat kabar Spanyol diario Sport yang dikutip dari husan.co.uk selasa 19 Juli 2022, terdapat alasan lain yang menjadi faktor hengkangnya Cristiano Ronaldo. Alasannya adalah Georgina Rodriguez yang merupakan istri dari pesepak bola asal Portugal ini. Dikabarkan bahwa Georgina ingin kembali ke Spanyol dengan pilihan kota Madrid di daftar teratas. Menurut laporan tersebut, Georgina tidak bisa untuk pindah negara untuk kedua kalinya dalam dua tahun. Istri dari Ronaldo tersebut percaya bahwa terus-menerus berpindah dari satu tempat ke tempat lain bukanlah hal yang baik untuk anak-anak mereka. Diketahui, Georgina dan Ronaldo bertemu di ibu kota Spanyol pada 2016. Saat itu, Ronaldo bermain untuk Real Madrid. Mereka meninggalkan Spanyol dua tahun kemudian ketika penyerang Portugal itu pindah ke Juventus. Setelah tiga tahun di Turin, Italia, mereka pindah ke Manchester Inggris musim panas lalu. Diego Simon, bos Atletico Madrid, tertarik membawa bintang Portugal tersebut untuk kembali ke La Liga. Simon percaya bahwa Ronaldo bisa membuat dampak positif yang mirip dengan Luis Suarez. di mana pemain Uruguay tersebut berhasil membawa Atletico Madrid meraih gelar pada musim pertamanya di Wanda Metropolitano. Baru sekali main di Barcelona, Rafinha langsung senggol Real Madrid. Setelah membawa Barcelona meraih kemenangan atas Inter Miami, Rafinha berkoar bahwa Blaugrana lebih baik dari Real Madrid. Rafinha adalah rekrutan baru Barcelona pada musim panas 2022 ini. Ia didatangkan dari Leeds United. Tak lama setelah resmi jadi penggawa Barcelona, ia langsung disertakan ke dalam skuad yang menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Rafinha pun ikut dimainkan dalam laga uji coba melawan Inter Miami di Las Vegas Rabu 20 Juli 2022 pagi waktu Indonesia Barat. Barcelona menang besar dengan skor 6-0 di laga tersebut. Ia tampil istimewa dengan raihan 1 gol dan 2 asis. Usai menghadapi Inter Miami, Barcelona akan menghadapi laga Super Big Match. Mereka akan menjalani laga El Clasico melawan Real Madrid. Duel ini akan dilangsungkan di Alijian Stadium di Las Vegas. Usai laga lawan Inter Miami, Rafinha pun menyenggol Real Madrid. Dia mengaku ingin menjebol gawang Madrid. Rafinha juga menegaskan bersemangat membawa Barcelona mengalahkan rivalnya itu. Seseorang selalu mencoba untuk mencetak gol melawan siapapun, tetapi jika itu dalam derby, bahkan lebih bernafsu. Yang paling penting adalah kemenangan, tetapi bagi saya, kami lebih baik daripada Real Madrid, keluarnya via gol. Rafinha kemudian membahas soal golnya bagi Barcelona. Ia mengaku sangat bahagia bisa mencatatkan kontribusi perdananya bagi klub katalan tersebut. Misi Real Madrid musim depan, trofi Liga Champions ke-15 Real Madrid punya satu misi di musim 2022-2023. Los Blancos mau titel trofi Liga Champions ke-15. Musim 2021-2022 kemarin, Real Madrid sukses jadi juara Liga Champions. Madrid kalahkan Liverpool di laga puncak dengan skor 1-0. Dilansir dari Marka, Real Madrid terus jadi tim dengan raihan trofi Liga Champions terbanyak. Total Madrid 14 kali juara. 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998. 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, dan terakhir tahun 2022. Madrid tinggalkan AC Milan dengan 7 trofi dan Bayern Munich, serta Liverpool masing-masing enam -masing trofi. Dari laporan sumber terpercaya, petinggi Real Madrid dan pelatih Carlo Ancelotti sama-sama satu suara. Musim depan, Los Blancos harus menang Liga Champions. Bukan berarti Madrid akan melepas gelar Liga Spanyol. Madrid tetap akan berjuang namun prioritas utama adalah Liga Champions. Kabarnya para pemain Real Madrid juga sepakat dengan hal itu. Omongan misi trofi Liga Champions ke-15 dibicarakan tiap pemain. Real Madrid punya tambahan tenaga baru untuk musim depan. Mereka adalah bek tengah Antonio Rudiger dan gelandang tengah Aurelien Tchouameni. Karim Benzema diyakini masih akan jadi mesin gol. Vinicius Junior diharapkan bisa lebih bersinar lagi. Gio Gomez tak tergoda tinggalkan Liverpool meski dikabarkan diminati Madrid. Gio Gomez mengaku dirinya tak tergoda meninggalkan Liverpool meski ada kabar bahwa dirinya diminati oleh Real Madrid. Gomez direkrut oleh Liverpool pada tahun 2005 silam. Ia diangkut dari klub Charlton Athletic. Ia sempat jadi andalan lini belakang Liverpool Ia membentuk duet yang serasi dengan Virgil van Dijk. Namun karirnya terhalang oleh beberapa cedera parah yang membuatnya absen parah. Dan ketika ia sudah pulih, Gomez kesulitan mendapat jatah bermain sebagai starter karena ada Joel Matip, plus kini ada Ibrahim Konate. Kontraknya di Liverpool segera berakhir. Hal tersebut membuat masa depannya di Anfield dipertanyakan. Gomes pun makin santer disebut bakal cabut dari Liverpool sebab ia cuma jadi pilihan keempat di posback back tengah. Gomez pun disebut siap mencari baru, terlebih jika ia ingin masuk skuad Inggris yang bermain di Piala Dunia. Namun, ia membuat kejutan pada musim panas ini. Gomez memilih tekan kontrak baru di Liverpool, ia pun dipastikan bakal bertahan di Anfield sampai tahun 2027. Di saat masa depannya di Liverpool tak menentu, ada kabar bahwa beberapa klub berniat menampungnya. Salah satunya adalah Real Madrid. Di Injar Madrid adalah sebuah kehormatan besar. Namun, Gomez mengaku ia tak pernah tergoda untuk pindah ke klub raksasa La Liga tersebut. Saya tidak dapat membantah saya mendengar tentang rumor ini. Tapi sampai semuanya konkret dengan perwakilan saya, saya menganggap semuanya tak sepenuhnya benar. Ketertarikan apapun menyanjung, tetapi saya tidak benar-benar melihatnya sebagai gangguan karena sampai saya membuat keputusan, kebisingan eksternal ya tetap seperti itu. Eksternal, tuturnya pada Liverpool ECO.